Wanita perlahan terwujud. Kini, kaum wanita mampu bersaing dengan kau pria dalam segala bidang. Siapapun itu, wanita kaya, miskin, tinggi, rendah, lemah, ataupun kuat, mampu mengepakkan sayapnya berkat semangat yang ia kubarkan. Oleh karena Mama belajar dan pantang menyerah. Berci berlomba ke RRI. Naik bemo bayar 1000. Jangan takut untuk bermimpi. Kejarlah segala cita-citamu. Terima kasih